<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fattahil Alim Al-Halimul Karim. Ghafiriz dzambi wa qabilut tawbi syadidil kuwid tawila la ilaha illallah wa ilaihil masiir. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah akramana bil-islam wa anama alayna bil-iman Wahadana ila tamasuki bil-urwati al wal hablil aqwa Wadhalika bittiba'i al-Quranil karim Wal-ihtidai Bisunnatil Rasulil al-azim Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karma fikuli yang, kang katresnan. Bayt, Afi. Larusnya, Afi, yang kang tuhu katresnan <tuh> Alhamdulillah dahulu niki kulapan jengan sami pun paringi kesempatan malih dining Allah sehingga wakil akan kegiatan mujahadah lalu ahad dan sarangan ganti katulusan kawinu jengan butan manggihirubhidho saabunombo Mugi-mugi rangkaian kegiatan mujahadah enggang ngembihkan laksana meniko senantiasa dipuntampi dining Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Sehingga menopo menggah maksud tujuan khasiat manfaatipun waket, waket kita undut waket kita rauh untuk kebajikan kehidupan kita pada masa-masa akan mendatang amin Allahumma amin. Rencang-rencang engkang ingkang mulia muliakan. Ada dua alternatif dahulu nih, geng. Gak pedik itu atur-atur. Geng <coughs> pertama konsol-konsol studio bahwa pulau pancing dengan samping aya iurip nih, gue niki seni kini. sering singkat, satu-seni kini, sering singkat, satu-seni kiri, kan. sering singkat, satu-seni kiri. Maksudnya, kenapa dikir? Sering dikir dong, wisdom. Inna dikro, tang faulmu, minin karena fadakir, inna faatil dikro, atau fadakir. Uh, innama dzikra tanfaul mukminin wis seringa dikir nang Gusti Allah merga zikir iku iso manfaati nang awake lah awake dhewe niku kan Ngayai urip niku kan kepengine selalu selimuti slimuti dening katentreman kebahagiaan mbok koyok nopo koyok nopo kawontenane niku pengine kan urip ayem tentrem ngoten ge senajan, kadang-kadang no, cok mungkal-mungkal karena satu dan kondisi tertentu gitu cuma kadang-kadang di sudut-sudut Atine nekuloh sampan kabeh kadang bar mungkal-mungkal gelo ya Allah, nopo aku mau kok mungkal-mungkal nopo aku kok mau marah-marah dan seterusnya gitu nah. karenanya untuk menjaga kelestarian ngeten, untuk menjaga kelestarian Uh, tenterme ati niku digongkon sering sing kados niki merapat ke Tuhan melalui dikir sebab zikrullah shifaul zikrullah shifaul eling nang Allah kita dadi tapi nek zikrun nas eh, daun zikrun nasi daun eling ngaruh manungsa penyakit sampean kilingane Kajiwanti, aku pengen nyerampang, cilik tapi duitnya kek nyong itu, itu. menungso kok, ampun kilingan menungso, kilingan gusti, awes nah, bis, nah, sing paling penting kulo sampaikan, sing pertama ketika kulo sampan kabeh pun sakit, dibun paringi. Ya, menurut kelas kita istiqomah senajan ming malam minggu malam minggu nyuwun nang Gusti Allah supaya diparingi seneng rawuh nangun malam minggu. buat menawa kan kados kula dewi, kados kula dewi wong niki bareng-bareng kula nek ngomong ki beruntun nggih sampean menangis kok sampean. Ya kula nek ngomong ya, ngomong, ya ngomongnya ngomongi awake terutama tuh Kula ngomongnya awake dhewe terutama. Buk menawa kados lo sampe yang kabeh Lai teko malam mingguan dikir nih Karena kepaksa, karena kebawa larut euforia saja dan seterusnya Belum sepenuhnya Menyempatkan dikrul Ghafilin atau nihadul mustaghfir Enggak dikrul ghafilin Nihadul mustaghfir ini sebagai menu-menu Kebutuhan, sebagaimana butuhnya Awak edewi nang dahar, nang unjuk Ini kan daharannya rohani Niki kan unjukannya rohani Dikir kardus ini Gitu Kados gula maun saya Kadus niki, niki kadang-kadang kita sih mau bahasannya masih kebawa, kepaksa, apa segala macam gitu. Nah, ini kan tidak baik sebetulnya karena ini urusan sama Tuhan. Urusan sama Tuhan itu mestinya yang kita sajikan di hadapan Tuhan itu ketulus, ikhlasan sebagai bentuk kepatuhan gitu. Nah, karena nih kita disuruh apa zikir. Nah, saat kita berangkat dikir, itu mestinya kan dengan ketulusan Gita? Dengan nothing tulus ora dengan motif-motif yang lain krono kebawa euforia, krono izin Pak Ustadz, krono apa Janganlah begitu Yang kayak gini, pelan-pelan Disuun kenang Allah supaya disingkir singkiri kali gusti Allah Supaya dikirin hanya semata-mata mengharap perintahan pun gusti men seneng gusti kalau nyuwun dateng panjenengan supados manah menikor remen anginipun iling dateng panjeningan remen dikir dateng panjenengan nyuwun terus nah, Niku kurang gampang kan ini kurang gampang ada dua langkah supaya awak edewin niku sakit gadai manah engkang rodo urip engkang rodo sehat ada dua langkah Sengkulokelingan dalunikin opo seng pertama, seng pertama awa idw nih guh kondandani pikiran, pikiran nih didandani loron dandani hati. Soalnya pikir nih kan urusan urusan opo, pikir nih urusan urusannya ibadah, ibadah nih ku urusannya keeklasan gitu, lah ngerti ikhlas ku api, nae ora ikhlas ku ora api, ku ngerti berarti ini kan wis jalan sebenarnya, gitu nah tapi si Ati ini kadang urung urung mengi, urung mengamini apa kata pikiran si Ati urung ngamini urung ngikuti urung muri handayana ini apa kata pikiran, sing pikiran ini dilandasi oleh pengetahuan tentunya lamilo dandane iku sing pertama iku awa edewin niku Nyuburno, nyuburno, fungsi-fungsinya pikirannya wa idwi. Men, fungsi pikiran itu bener-bener semeleng sebagaimana fungsinya. Lah wa idwi kan tak sering. Antara nafsu kalau pikiran dice dubur nafsu Antara hati karu hawa dice dubur hawa Seringnya kan nggak terus niku? Ya dong. Lah maka kembalikan fungsi hati dan fungsi pikiran sebagaimana Uh, terciptanya pikiran ki kanggo mikir hati kanggo gagas ngerti lu lah ikut men coyong ono ikut carane danda pertama kulos sampan kapeh niku naik sakit ya main rodo, subuh. pikiran nirodo tumbuh subur pikiran iya utak ono tapi kan fungsi-fungsi nengi kadang-kadang ora jalan hati yo ya ono tapi fungsinya ora Jalan juga, podok aru motor, motor ono tapi mesinnya mati, medugrok dong, no, sakit apa? Jalan, kita pikiran punya, tapi kadang-kadang fungsi pikiran nggak maksimal, hati ono, tapi fungsi hati enggak maksimal. Kenapa ini? Karena banyak virus, banyak kotoran, banyak bakteri, banyak halangan-halangan sehingga menjadikan fungsi-fungsi pikiran dan hati itu terbengkelai, begitu maksudnya. Nah, gak luni ki, gula tunggal, pitutur, datang konco-konco, terutama datang awak kulo, sampai anak kepingin, sing konco-konco, sing isi nang bangku sekolah, nang bangku pendidikan, utawa konco-konco, sing wis di luar pun. Iki, soapa seorang butuh pikirane, bening, pikirane, jernih, fungsine baik saya kira bekerja pun butuh pikiran, sehat, ya kan, dan seterusnya. Apalagi pelancar. <tuh> Iki, gula diijazai kali. Kaya Haji apa ali, ini aku sampai naik sakit sehingga gadah dah putro nang pendidikan, kau emas Darian, Kang Ibul, Kang Zidin, naik isu aku diwacake Fatihah petong puluh, aku nyuci otak, udah nyuci otak kayak kono teroris bukan, mati ini maksudin benenge otak men diresi isongor kederek, diwacok ke petong puluh Fatihah ngadep banyak. Akuwah utawa gelas monggo pokok banyu putih. <tuh> Niku mangke sedina diwoto sak jagongan, sak jagongan sak luguan diwoco. Disalahke ngejang wacake melih petung doso sampai satu minggu baru diunjukke. GDP saket, -ma gih mati, iktiari tiang sanaes gih saket. Niku bisa njernehke niki nopo niki pikiran cara kerja kerja utek niku mending anak peningkatan mending anak tambahan Insya Allah kalau secara empirik sudah dari tahun ke tahun sudah membuktikan anak-anak saya, teman-teman yang punya hajat seperti ini ketika silaturahim tinggal ini ini Alhamdulillah ada manfaatnya malam mujahatah atau senikunan kalau nek batiri kan saya teh, el -arong bungkus Oh, Sampai gratis, Kak. So. KHP dulu juga, Kak. Kayak urung fatihannya, jadi membandingkan. Babang, Kak. KHP, Kak. <tuk> <tuk> <tuk> Fatihah cek, Kang. KHP 4072. Oke, Uman, Uteke Jernihku. Fatihah cek, Matehaya, YTW, Wahai YTW di pojoknya. Fatihah, Beng Petong, Buluh, Pet Selama, tujuh hari ngadepan. Yonggo, Neves rampung, terus nempel di Terus lebih baik selesai satu minggu, tambah menang. Terus begitu, ini teman-teman yang... Masih di bangku sekolah terutama ya Terutama Pikiran bening itu dibutuh Sampan kerja mbo opom Mbo opom Itu butuh Luwe-luwe sehingga pelajar Sehingga orang salah langkah Sebab jenenge wong bijak niku Bertindak setelah berpikir Angger wong tidak bijak Berpikir setelah ber nah semua amban ringan lah, kau rusak rusu, kau ora dipikir diseok, pokoknya perbandingan paham, sebenteng yang lek beda dari ya para lek, oh semua nutlok orang orang orang orang ngerti ya beda dari kesiangan nih orang, jadinya babang dipikir se, dipikir se baru ber, tidak jangan bertindak dulu baru dipikir itu orang bijak. Lebih ke mana mikir kalau pikiran aja ruwet, nah kan begitu akhirnya, nah berarti butuh betul mm. butuh pikiran satu. Kalau betul tak tawa-tawa kayak samaan wis ngonggor koyok ya. E. <tuh. tuh>. Nomor loro, kalau tak ringkas ringkas. Padahal aku pun betok kitab tapi kayaknya untuk malam ini belum. Nomor loro nyuci hati, hati ini direse. Uang pakaian ini aku nak diego kotor, lah kan diego kotor sih. Bisa nereset jika pakai mana? <tuh>. Ya, ya itu. Nah, sampai naik sakit, ngamalkan tibil kulub, tipe nyereh seminggu minggu, kanku santri-santri pelajar, naik ke bangsor, kanku pululus lawas-lawas ya, sempenting batu sholat sepuluh. Nah, eh, orang sorry-sorry, orang puluh, main setina satu, syukur bagi shaluh jadi orang mepal mepil mepal-mepal, e, tukang kredit, seneng yang kredit, satu, sore itu enggak sholat, sakit betul pak ustaz, enggak kelakuanmu, kelakuan tukang kredit. O. Nungani satu di kredit, yuk madep, paling satu, spiroat suweh satu, satu, Yo usang pun apa lagi? tibil kulup itu, tapi kulombiani jazah kaleng mbah Dur al lah, niku nyire, nyire kue tarkuro, jadi poso kau buka sahure niku ninggal ke sing unsur-unsur hayawani ditinggal, ditinggal unsur-unsur hayawanku ada jenenge poso nyire, tarkuro, kayak gue poso seminggu. <tuk> nah, itu nakseng ora poso, ya, pokoknya insya Allah, itu asli. Dua mandi, kang tibil kulo, bius tenan, nih, kusaman. Usaman, usaman kadang-kadang pengora yakin, toh tenan, nih, jadi tibil kulo di bocor, peng satu sekarang, kudiseng ora poso, lah, nakseng posong, kok, gue gula teh, nang pak teh, tuh, ya, mutiara, weh komersil banget, guyon, no, no, no, Jadi, mengko perlu dikopi, maksudnya sengka menghendaki tipe klub dengan nyire, ya nanti berarti dikopi, tak no, kopi maksudnya dikopi baik gitu loh, ya, Nah nanti tinggal itu lebih baik, itu lebih baik, tambah Insya Allah atuin mengko sehat pertumbuhane dengan fatihah 70 tadi samban bersih juga pikirannya, sampai ajaeng ayai aktivitas menopok aman. Insya Allah, Insya Allah akan akan ada bedane dibanding wingi nalika urung di rinso uteke urung di atine. Katen ya, ah wes nuai. Insya Allah nae wes tenang lagi ketenangan hidup Arab ngarab batiri davek terus. Insya Allah. Sebab urip tentrem urip ayem niku modalin niku pikiran karo hati dingin sing ayem. Bos sama duitnya akarnya dasarnya pikirannya ruwet, atine ruwet ngalah. Oh orang koran duit duit mbok duitnya Akeh tetep ruwet toh. Oh bukti kok orang duit duit gemblo duit duit pecicilan marung matahari lah. Anan-anan tenang temenan. Iya, iya kan? Gejok orang duit, duit duit gejok duit duit Lih ya jare rekreasi Muruh nomor yang kali hangat rekreasi Gaderis eh. Apar oleh si Pak Ustadz, ya ngekenging Tapi maksud itu aja aja keseringan dan ini orang garani pecicilan Ayahku ya <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ngaten ya, saya kira ini Kawan-kawan ya, jadi dua hal Sampean sepindah nang Anggusti Allah, men diparingi Ati, karo Pikiran sing lebih bersih Lagi, dan kemudian Permintaan yang kedua nyewon paringi tetep seneng karo barang sing nentrem ke kan barang sing nentrem ke ala bidikri laidatma inul kulub karo barang sing nentrem kan selama ini kulo sampan ke pagin bekah bekah pegah lah terpaksa lah terpaksa padahal daerah butuh tentrem tapi kon ngubih obat tentrem kawra gelem ya mumet kan ngubih paramek kau gelemah ya wes jeleng nabai nglonjor apa ya akhirnya begitu tapi insya Allah ke parameke Dumbe Alhamdulillah mending Insya Allah begitu maksudnya Saya kira ini Mari kita bermohon sama Allah mudah mudahan kulau panjenengan dengan sami senantiasa dipunparingi kesabaran kekuatan dan keikhlasan untuk menjalani tuntunan agama, mugi-mugi kanti istiqomah menjalani tuntunan agama kulau sampan kabe pi kantuk, pi tulung saking Allah subhanahu wa ta'ala mugi manfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh